pendam sendiri, selama ini Cerita tentang kita, yang sudah sekian lama Kupendam Semoga kau mengerti, dengarkan ku Kau bilang cinta saja sudah cukup Itu salah Jika kau fikir sayang juga sudah cukup Kau keliru Coba sempat kau untuk lihat isi. Apakah diriku bahagia selama ini Bisakah kau sedikit pegang Ku butuh waktu dan perhatian Semakin ku penggeram batinku semakin tersiksa Kau bilang cinta saja sudah Cukup itu salah Jika kau pikir sayang juga sudah Apakah diriku bahagia selama ini Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian Memang selama ini Kau telah berikan segalanya Lagiku. Tapi kau tak mengerti Yang kubutuhkan hanya kau di sampingku oh, Jika kau bilang cinta